Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مرع بداع وكل مرع ظلاله وكل ظلالة في النار وبع معاشر الإخوة والأخوات Allah Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kiranya tidak ada untaian kata yang lebih indah. Lebih sempurna Di awal pertemuan ini Melebihi Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil alamin Tidak terbilang akan ragam anugerah yang telah Allah curahkan yang saat ini Allah curahkan dan yang akan setiap saat dengan tanpa terkecuali dari seluruh hambanya makhluknya pakan di seluruh alam semesta akan senantiasa mendapatkan bagian dari nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah mengabarkan kabar kita dalam penegasan untaian ayat yang menjadi bentuk pujian yang teramat sangat Allah cintai bahkan merupakan salah satu ungkapan pujian zikir yang akan memberatkan timbangan di hari kiamat Yaitu Alhamdulillahi Allah yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta, menguasai, tentunya, Allah lah yang menentukan segala sesuatu, oleh sebab itu ketika kita menelaah kembali akan perjalanan kehidupan kita dan terlebih lagi saat kita mengkaji dan menyimak akan perjalanan seorang hamba yang sempurna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh perjalanan kehidupan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan seorang hamba yang berjuang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan seorang hamba yang berupaya untuk senantiasa mengagungkan Allah dengan memujinya menyanjungnya sehingga tumbuh dalam hatinya ketundukan dan bahkan kelezatan tatkala mengingatnya dan kelezatan Bertawajuh kepada Allah dengan ragam ibadah yang jauhirah demikian pula yang batinah. Tramat sangat terkagum Aisyah radhulillahu taala, tatkala beliau melihat bagaimana profil dari kesungguh-sungguhan seorang hamba. Yang ma'asum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan inilah yang menjadi sebuah pertanyaan dalam hatinya, yang bukankah beliau telah mendapatkan ampunan dari Allah dalam kata lain ma'asum. Maka coba kita simak kembali jawaban yang mengingatkan kepada kita. Bahwa memang itulah perjuangan untuk bersyukur. Sehingga beliau katakan. Afala akuna syakura. Wa Aisyah. Tidak bolehkah aku untuk berjuang menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Subhanallah. Dan memang curahan anugerahan Allah kebarannya sempurna. Bukankah kebarannya diturunkan? Kesempurnaan risalah. Sebagaimana firman Allah. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Wa radhitu lakumul islam adina. Yang kesempurnaan inilah. menjirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salah untuk dikatakan sebagai sayyidush syakirin sebagai orang yang terbaik pemimpin dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alaihsama itu ma'isyarul ikhwah Jika seseorang benar-benar merasakan bahawa Islam adalah anugerah Allah yang tidak tertandingi, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi anugerah Allah yang sangat besar mengenali as sunnah. menjadi sesuatu yang teramat sangat mulia maka saat itu ada sebuah tuntutan yang harus kita ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini ni'mat dan bedakan ketika seorang itu mengukur nikmat Dimulai dengan sesuatu yang paling utama Dari kelezatan yang tidak tertandingi Al-Iman Subhanallah Ketika kita mengukur Dengan cara melihat Bagaimana agama yang telah Allah anugerahkan kepada kita Bagai dari situ, Subhanallah, kita akan bisa bersyukur. Bagaimana tidak? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita? Seandainya itu terjadi para kita, bencana dalam kehidupan. Saat Nabi mengingatkan, "Kullu mauludin niyuladu futrah Benar, alal fitrah. Setiap anak dilahirkan alal fitrah Tapi coba, pengaruh berikutnya yang menjadi warna perjalanan kehidupan berikutnya. Dari orang tuanya yang kufur kepada Allah. Ini yang berat. Sebelum ketika Allah tidak menginginkan untuk memberikan petunjuk kepada kita terhadap Islam. tidaknya rancau kehidupan kita, hancur kehidupan kita. Walaupun sekiranya kemewahan dunia ada di tangannya. Tampuk kepimpin kekuasaan. Dia miliki. Tapi hakikatnya. Kehancuran dia rasakan. Saat tidak mengenali keislaman. coba kiranya. Kembali kita renungi. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Dan saat dilahirkan dalam keluarga. Dari orang tua yang tidak mengenali tentang keislaman. Tumbuh di lingkungan yang kufur kepada Allah. Majusi Yahudi, Nasrani, atau ateis, atau yang lainnya, apa arti kehidupan yang dia jalani? Maka di sini, subhanallah, Meluntut kita tatkala melihat. Akan anugerah Allah seperti ini. Untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang dengan lemahnya. Keimanan. Dan. Kecilnya perasaan kita dalam merasakan kelezatan keimanan. bertabut kepada Allah. Kiranya memang subhanallah yang bisa menjadikan lisan kita untuk bersegera mengucapkan pujian kepada Allah. Adakalanya hanya sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. kenikmatan dunia. Melimpah harta kita. Terkumpulkan beragam kemewahan Beragam fasilitas Beragam kemudahan Mungkin dengan mudah kita mengucapkan Alhamdulillah Karena kita merasakan Dan panca indera kita bisa merasakan Dalam karena itu bukan puncak kenikmatan Bukan puncak kenikmatan Puncak kenikmatan Risalah yang bahkan telah Allah sifati. Al-yawma akhmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ni'mati, kata Allah. Puncak ni'matan. Tapi di sini lah. Lembaran kehidupan yang harus kita benahi. Untuk kita senantiasa menghibah kepada Allah. Semoga Allah nungguhkan kepada kita. Kemampuan untuk bersyukur kepada Allah. Dari ni'mat yang demikian agungnya. Dan memang ni'mat yang terasa. Sangat berat tentunya untuk memperjuangkan. Agar kita mampu untuk istiqamah. Bahkan Nabi SAW. Mencifati segalanya orang yang bersyukur kepada Allah. Tetapi jumlah mereka yang minim di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ghuraba sekelompok kafilah yang asing yang mengetahui kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyadari betapa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya, Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekhawatiran dari umat ini, dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan ketika kita menjadi umat yang fakir. tatkala strata ekonomi bangsa semua orang melihat kita ini melorot kalau kita melihat dari agama maka sebagaimana nabi la aku nggak khawatir kalau umatku itu tertimpa kefakiran la kata nabi lu perhatikan dari mana beliau melihatnya tatkala mereka mampu merasakan kelezatan akan nikmat yang lainnya yang demikian sempurna yang masih menuntut kita untuk bersyukur dan teramat kecil rasa syukur kita tetapi tatkala kita mensyukuri nikmat ini kelezatan kehidupan yang hakiki ini saya dia akan merasakannya kelezatan tidak ada orang yang bisa dan mampu merasakan Kecuali memang yang telah Allah anugerahkan Untuk mampu merasakan kelezatan ini Sehingga ketika muncul sosok yang bersyukur kepada Allah Maka dalam beragam suasana pun tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka. Saat mereka mencapai puncak kekuasaan duniawiyah, yang bahkan dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada kelak umatnya mendapatkan sebagaimana diberikan kepada mereka. Tapi pada saat itulah dia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Nabi Allah Sulaiman Alaihissalam. Kekuasaan yang subhanallah, tidak bisa terbayangkan tatkala kita membaca apa yang Allah sebutkan dalam ayat: "Dari bentuk-bentuk kekuasaan duniawiyah yang Allah berikan, bahkan beragam kemampuan yang menakjubkan dari mukjizat," tapi ternyata. Allah mensifatinya sebagai orang yang paling bersyukur. Dan demikian pula di kondisi yang paling berat, yang kiranya dalam sejarah kehidupan tidak ada yang berat darinya. Bahkan tak kalau sudah ditinggalkan semua orang, diasingkan oleh semua orang. Ditinggalkan oleh semua sanak famili, di puncak kelemahan dan kesendirian, tapi dia adalah tetap sebagai orang yang paling bersyukur di waktu itu. Nabi Ayub adalah salah Kenapa demikian? Karena kalau mengukur kecintaan Allah kepada hambanya dengan takaran dunia, subhanallah. Coba sekiranya terukur akan bukti cinta Allah kepada hambanya dengan dunia. Kemudian kita melihat para nabi. Maka ya subhanallah. Memang. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan di dalam kehidupan. Yang mana ketika seseorang mampu untuk bersyukur kepada Allah di semua keadaan. Itulah yang terbaik. Makanya subhanallah. ikhwah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa dalam sebuah kehidupan yang memiliki ar-raja. Harapan yang tinggi, harapan kepada Allah yang menjulang, obsesi atau himmah Ia tidak menjadikan dia berputus asa di dalam kehidupan ini, menguatkan rasa syukur, menguatkan roja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dari sinilah kita bisa memahami definisi para ulama perihal sifat roja yang muncul dari rasa syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa taala kita dinyatakan huwa al istibshar bisehati -si faulillah al istibsyar bagaimana hatinya itu merasakan sebuah kesenangan, kebahagiaan, keceriaan hatinya merasakan. Coba kalau orang itu mendapatkan suatu ceria dan bahagia. Kalau anak kecil mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia loncat-loncat. Nampak bagaimana raut muka yang berseri-seri. Berbangga Maka bagi orang yang beriman dan orang yang bersyukur kepada Allah. Lebih daripada itu. Al-istibsyar. Betul-betul dadanya terasa lapang. Dalam kondisi apapun Kenapa? Karena dia sangat mengetahui. Bisa jalla. Jalla Merasakan keceriaan kebahagiaan dengan luasnya anugerah Allah baik dari apa yang telah Allah berikan atau dari apa yang telah Allah miliki bahkan dengan etika yang dia miliki bahwasanya Allah Rahim Allah itu maha pengasih Allah itu maha penyayang tidak akan mungkin menyanyikan hambanya Apalagi seorang hamba yang berupaya dan berjuang untuk tunduk kepada Allah. Kalau demikian keadaannya, tentunya Allah tidak akan menyanyiakan. Maka, saat seperti itu, masyurul ikhwah dengan sebuah keyakinan: pria sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Ketika dia mengingat ar-rahman Allah, Allah itu al jawad Allah itu al-karim Allah itu al-ghani Dalam keadaan miskin pun dia merasakan lapang Dalam keadaan subhanallah karena di sana ada nikmat Allah yang tidak bisa dikalahkan Ketika itu ada dalam kehidupan kita, iman. Apalagi ketika melihat daripada kehidupan dunia sikap husnudzun dia kepada Allah, menjadikan dia yakin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini Ar Raja Bagaimana pula Orang yang bersyukur kepada Allah Juga akan membawanya Untuk berhati-hati jadi cobaan Akan ada cobaan Dalam kondisi apapun Wana belukum bil khairi Wasyari fitnah Akan ada cobaan Dalam kondisi apapun kebaikan, kesulitan, kelapangan, kehimpitan dalam permasalahan dunia yang semuanya ujian. Maka pada posisinya akan membawanya dia untuk memiliki rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. akan hukuman Allah apabila tidak bersyukur kebarahnya takut dari sesuatu yang menunjukkan dia tidak bersyukur kepada Allah sehingga para ulama mendefinisikan al khawf dalam definisi yang ringkas diantar sekian banyak definisi itu dikatakan tawakkal gubah al majaril anfas Tawakku'u al-Ukubah. untuk datangnya hukuman Allah sepanjang nafas kehidupannya. Tawakku'u al ala majari anfas Ada al-khauf yang akan menjaganya. Subhanallah. Makanya... Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah maka paling merasakan kondisi yang rawan ketika melihat sesuatu yang saya katakan itu adalah bentuk atau akan datangnya azab Allah muncul kepekaan ingat dalam hadis dalam al-Sahih saat Nabi SAW melihat awan yang menyelimuti kota Medina. Awan hitam yang mulai mendatangi kota Madinah, Terasa gundah. Di hati Nabi keluar masuk dari rumahnya. Hawatir apa yang disangka? hari itu Menyangka. Bahwa yang akan datang itu adalah awan yang akan memberikan hujan, tetapi bahwa mustajjal tum rihun. Tapi ternyata bukan awan hitam yang akan turun darinya dengan perintah Allah, air hujan yang menjadi rahmat Allah, tapi ternyata badai yang akan memporak-porandakan Kota Medina. Itu yang di hati Nabi sehingga nampak raut mukanya berubah. Itulah bentuk al -Khauf. dan dan dengan cara ini dengan bersyukur kepada Allah bentuk seseorang itu bagaimana menjaga nikmat Allah subhanahu wa taala. Maka di masa Nabi subhanallah tidak pernah terjadi gempa bumi. nggak pernah. maka saat seperti itu orang yang bersyukur yang memiliki al-khawwul raja' kata Imam Ibnu Qayyim laksana burung yang akan bisa terbang menjulang mengepakkan kedua sayapnya dan siap menerobos semua keadaan sekalipun burung itu harus terbang melewati awan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Ketika menggambarkan Seirul Qalbi ilallah perjalanan hati seorang mukmin yang bersyukur kepada Allah, laksana seekor burung yang memiliki dua sayap. Satu sayap ini dikatakan sebagai bentuk al khauf Sayap yang lainnya itu adalah raja. ditambah dengan kepalanya, wahyu almahabbah. Maka kata beliau, idastawat. Ketika semuanya seimbang, atau idastawa ya, seimbang sayap ini, maka dia akan terbang. Menerobos semua kondisi ini, gambaran yang demikian utuh. Memang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikannya. Allah tidak menginginkan untuk kita mendapatkan musibah. Allah tidak menginginkan kita untuk mendapatkan azab. Allah menginginkan keamanan untuk kita, kedamaian untuk kita, kebahagiaan untuk kita. Jadi arah mana? Tentunya. Dari bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syukur yang benar-benar syukur kepada Allah. Itulah ta'uhid. Itulah ta'uhid. Makanya wajar ketika para ulama menyatakan. Saat ada ayat. La'allakum tashkurun. Di penutup ayat. Atau wa tashkurun. Di penutup ayat. Innaha amiratun. Ayat ini. Pertanda. Memiliki ketegasan untuk benar-benar kita memperhatikan bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita ingat, dan memang kita pun sadar, tentunya kita bercerita dan berbicara. Menyingkap makna syukur. Kita sangat sadar tentunya. Hakikatnya. Kita memperbincangkan. Kekurangan yang ada pada kita. Maghari kajian kali ini. Kita hanya ingin saling mengingatkan. Mengingat kembali. Saya. Dengan pribadi saya tentunya. Dan setiap Antum. Fadakir, fa inna mu'minin. makanya ketika Allah menyeru orang-orang untuk mentuhidkan Allah saat Allah subhanahu wa ta'ala memanggil manusia karena ketika Allah menyuruh semua umat manusia maka yang selalu kita ingat untuk mereka kembali kepada tauhid Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasukuru nikmat Allah عليكم hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama Allah ingatkan wahai umat manusia ingatlah kalian akan anugerah nikmat yang telah aku anugerahkan, yang telah aku berikan kepada kalian. Adakah pencipta selain Allah? Ia Adakah pencipta selain Allah yang telah memberikan, yang mampu memberikan, atau yang akan memberikan rezeki kepada kalian dari arah langit? La ilaha illahu sungguh tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Tanda Tuhan kata Allah. Kenapa kalian berpaling daripada Tauhid? Subhanallah. Ini para ulama ketika menyebutkan ayat ini. Inti. makna syukur kepada Allah. Bagaimana kita benar-benar. Mengingat. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Bahawa tidak ada sesembahan yang hak. Selain dia, selain Allah. Coba mari kembali. Kita mengingat. Sejenak setelah kita memberikan mukadimah tentang bagaimana syukur dan kehidupan, contoh kehidupan sebagian para nabi dan orang-orang yang saleh, maka untuk kembali mengingatkan kita. Mengulang kembali, apa sah atau apa sebenarnya makna syukur di dalam kehidupan ini? Secara bahasa pun sudah mengingatkan kepada kita bahwa... Dikatakan orang itu beradab. Tidak dikatakan orang itu bermoral. Jelek akhlaknya saat ada seorang berbuat baik kepada kita. Tapi kita tidak bersikap baik dari kebaikan yang mereka lakukan kepada kita. Dia berbuat baik kepada kita. Tapi kita membalas kebaikan mereka. Dengan keburukan. Tidak salah untuk dikatakan jahat dia ketika membalas air susu dengan air tua. Makanya dikatakan asyukru as secara umum, definisi yang ringkas secara bahasa pun sudah mengingat inilah sesuatu yang memang perlu untuk kita menyelami secara lebih mendalam lagi tentang hakikatnya. Irfanul Ihsan. Demikian ringkasnya. Mengetahui. Hak. Dari sebuah kebaikan. Yang kita terima. Kebaikan yang kita rasakan. Coba sebelum kita mengarahkan. Dan memang tidak akan bisa dibandingkan. Ini hanya untuk mendekatkan pemahaman. Bukan tasbih alhal bilhal, Tapi tekrib mendekatkan pemahaman kita. Coba. Dari secara bahasa pun. Saat ada orang. Berbaik kepada kita. Fetrah kita. Fetrah kita. Ada fulan. Pernah dia memberikan. Tiba-tiba dengan tanpa. Ada kata meminjam. Dengan tanpa ada kata meminta. Dengan tanpa ada kata apapun. Tiba-tiba dia datang. Ada orang yang datang. Dan memberikan hadiah. 5 juta kepada kita. Tiba-tiba. Saya bertanya kepada Antum. Kejadian seperti ini kiranya dalam lembaran sejarah kehidupan kita bisa terlupakan? Atau bisa kita lupakan? Yang bisa adalah kita berpura-pura untuk melupakan. Akan teringat. Dan secara moralitas. Sanggupkah? kebar orang yang terbuat baik ini tiba-tiba dia -tiba memberikan hadiah kepada kita. Untuk kita menceritakan kejelekan orang ini. Seratus tidak akan mampu. Apalagi kita berbuat buruk kepadanya. Kita menjelekkan dia kita subhanallah. Kalau ada seperti ini itu sudah berarti menantang dengan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tak ada famili dia ber berjelekk kepada kita dalam keadaan kita tetap berbuat baik kepada kita, kita berikan hadiah dia tetap berjelek kepada kita. Kita bermuka manis dia membalas dengan muka masam. Perbuatan baik dibalas dengan perkataan buruk. Hadiah dia terima, pemberian dia ambil. Tapi dia membalas dengan keburukan. Kalau seperti ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menantang Allah Subhanahu ta'ala Tapi kita kembali kepada sisi yang lainnya. Sesama kita. Kembali lagi, tidak akan mungkin secara fitrah kita, secara moralitas, bagaimana mungkin kita kemudian menjelekkan orang yang berbaik seperti itu. Tidak hanya akan kita mengenangnya dan menyebut-nyebutnya. Praktis akan tumbuh bagaimana penghargaan kita sehingga kita pun akan mencintai orang itu. Atau menyayangi orang itu. Atau tumbuh sesuatu dalam hati kita. Perasaan sebagaimana orang yang seharusnya memang dia lakukan. Untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini urusan dunia. Yang kiranya dia mungkin cuma sekali dalam kehidupan kita. Bukan setiap hari memberikan. Bukan setiap saat dia memberikan. Mungkin hanya terjadi di dalam kehidupan kita mungkin sekali. Tapi nggak pernah lupa ini contoh irfanul ihsan coba dari sisi ini untuk mendekatkan kuburan kita menariknya dalam sebuah kewajiban katakan dalam berterima kasih kita bersyukur kita kepada Allah dari kenikmatan maka, ternyata memang teramat kurang dan minim. Dan wajar apabila Allah menyatakan, Wa min syukur. "Sangat sedikit dari kalangan para hambaku yang selalu bersyukur, karena Allah tidak pernah menghentikan pemberian." Setiap saat, Allah menganugerahkan beragam kenikmatan. Allah mengulurkan beragam kenikmatan yang zahirah ataupun yang batinah. Karena rasa syukur itu akan menjadikan dia bertanggung jawab dari nikmat yang Allah berikan. Satu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim. Nabi Wasallam min baytihi. Tidak ada kurma yang bisa dimakannya. Tidak ada gandum yang bisa dimasaknya. Kosong rumah Nabi ini dari sesuatu yang bisa dinikmati atau disajikan oleh umul mu'minin atau ummahatul mu'minin. Lapar beliau. Keluar dari rumahnya. Di tengah perjalanan saat beliau keluar, beliau berjumpa. Dengan kedua sahabatnya. Abu Bakar. Dan Umar ibn Khattab radhaallahu ta'ala anhumah wa anus sahabati ajumahin. Maka Nabi pun bertanya. Ma akhrajakuma. Perihal apa yang menjadikan. Kalian keluar dari rumah. Kok waktu sebenarnya kalian keluar. Kedua sahabat menjawab sungguh wahai Rasulullah tidak ada yang menjadikan kita keluar rumah kami illa al kecuali rasa lapar subhanallah maka nabi pun juga mengabarkan bahwa dia atau beliau tidaklah keluar dari rumahnya kecuali merasa lapar tidak ada makanan di rumahnya subhanallah ketika Lafat yang disebutkan dalam hadis Juh. Dengan Juhnya kita itu beda Keluarnya kita karena lapar Bukan berarti rumah kita jarang makanan Kulkas masih penuh makanan Persediaan masih lengkap Artinya Keluar ya ingin jajan Atau keluar ingin menikmati suasana lain luar memang lapar kita. Tapi lain dengan lapar apa yang dikisahkan dalam hadith. Ketika kita sinkronkan dengan hadith yang lainnya. Bagaimana kalanya Nabi. Subhanallah sekian waktu tidak bisa. Memiliki makanan. al aswadan. Dan bagaimana ketika para sahabat juga dikatakan. Saat mereka lapar. Memang tidak ada yang mereka miliki sama sekali. Sama sekali mereka tidak memiliki. Sehingga dari rasa lapar mereka harus keluar dari rumahnya. Sekali lagi beda dengan kita. Kemana kamu? Ini lapar semua jajan. Bukan berarti dia di rumahnya tidak apa? Tidak ada makanan. Mungkin melimpah makanannya. Mungkin mubazir makanannya. Tapi kalau para sahabat, jur. ya memang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia makan. Keluar mereka, akhirnya sepakat untuk mendatangi salah seorang rumah penduduk Ansor yang memiliki kebun sampai di rumah sahabat Ansor ini waktu itu ternyata hanya istrinya yang didapatkan tapi tiba-tiba subhanallah saat ditanya di mana suamimu dikatakan bahwa misalnya, suaminya yasta'dzibul ma maka, kemudian tiba-tiba datanglah sahabat Ansor ini, dan demikian bahagianya sampai dikatakan, "Tidak ada penduduk Kota Medina yang paling mulia hari ini. Melebihi aku dengan tamu-tamu yang mulia." Subhanallah, dipetikkan korma muda, korma yang matang, kemudian dilengkapi semuanya. Didangkan dia ramadhan Rasulullah dan kedua sahabatnya kemudian beliau pergi mengambil seekor kambing dan beliau sembelih dan beliau masakkan kemudian hidangkan untuk Nabi dan para sahabatnya dinikmati oleh Nabi. Tapi kemudian apakah Nabi selesai beliau menikmati selesai beliau makan berlinang tiba-tiba keluar linangan air mata. yang mengalir di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wallahi demi Allah sebagaimana Allah telah menjadikan kalian lapar sehingga kalian keluar dari rumahmu yang kemudian Allah menjadikan kalian bisa kenyang maka demi Allah latus'alunna yawm idin anin hain. Sungguh, kalian kelak di hari kiamat akan ditanya perihal kenikmatan yang baru saja kalian nikmati. Ini subhanallah, perihal kenikmatan yang kalian nikmati. Maka, subhanallah, orang yang bersyukur kepada Allah itu menjadikan dia bertanggung jawab terhadap kenikmatan Allah, sehingga dia menyanyiakan daripada kenikmatan Allah. Tidak akan terjebak dalam tabdhir yang Allah benci. Tidak akan terjebak dalam al israf melampaui batas dalam penggunaan fasilitas. Karena rasa syukur dia kepada Allah. Kalau berikan, la tus alun nayyum aizin an nain. Ini nikmat yang dihidangkan untuk nabi. Makanya kalau kita berkaca kepada kita. Lalu bagaimana kenikmatan yang masih ada di bawah tudung di rumah kita yang tersiak-siakan, Makanan yang ada di rumah kita. Mau dikemanakan. Di mana rasa syukur kita kepada Allah. Artinya kita masih kembali kepada definisi bahasa. Irfanul Ihsan. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang Allah persiapkan untuk kita. dan belum menyentuh kita pada definisi secara al-istilah. Apa hakikat makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun sudah terbayang bagi kita dengan kita merenungi akan banyaknya nikmat Allah yang kita pun sudah semakin yakin bahwa kita ini sangat kurang ajar kepada Allah. Terabad banyak yang kita sia-siakan. Kalimun min ibadiah syukur, tanda bukti syukur kita kepada Allah masih terasa sangat minim. Itu yang kita sadari dan kita yakini pada diri kita. Makanya dari definisi secara bahasa ini kita sudah bisa mengingatkan. Bahwa memang syukur kepada Allah, syukur ini akan menjadikan kita menjaga dan siap bertanggung jawab dari apa yang kita miliki. Makanya, masya Allah, kembali lagi, kita ke kehidupan kita malu, kita tatkala telah mendapatkan kebaikan dari saudara kita tapi kita sia-siakan kebaikan saudara kita. Bahkan lebih jahat kita tatkala kita meremehkan pemberian saudara kita. Bah, dan bahkan lebih tidak bermoral lagi tatkala apa yang dilakukan oleh saudara kita dari kebaikan kita lecehkan dan kita hina. Makanya, subhanallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna dalam membalas kebaikan dengan kebaikan. Baik, kita renungi makna berikutnya dari definisi secara al-istilah dan kita cukupkan dengan penukilan dari al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala saat beliau mendefinisikan bersyukur kepada Allah itu adalah zhuhuru asari ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa'dirafan wa'ala mahabbatan wa wa'ala penggalan demi penggalan dari apa yang beliau Sampaikan Coba kita dengar Kata beliau Nampak dengan sangat jelas Zuhur Itu Kalau kita kembali kepada Keseharian kita saat ini, umpamanya, kita ini mendekati waktu apa? Mendekati waktu zuhur, waktu yang paling nampak, paling terang. Itu kapan ya? Saat ini, teriringi di pagi hari, tentunya dari semburat cahaya matahari di ufuk timur, saat matahari mulai terwit. Belumlah nampak semua dengan jelas. Tapi jelas kalau ditanya tentang keindahan. Naik, berjalan matahari. Berjalan bumi atau berjalan matahari? Berputar bumi atau berputar matahari? Terbit bumi atau terbit matahari? Hah? Yang terbit bumi atau matahari? Nah, baik, beri yang berjalan apa? Yang mengelini berarti apa? Yakin? Masya Allah. Aduh, argumennya nanti ya. Warna Baik. Zuhur, pelanai, ke atas, ke atas, ke atas. Di puncak waktu zuhur, semakin jelas. Tidak ada yang samar. Nampak. Ini Zuhur. Bikul diwuh dengan teramat sangat jelas. Apa yang nampak, athar ini Apa athar? Tanda-tanda yang sangat jelas yang nampak dan membekas Azhar itu antum lihat ketika ada orang yang menelapakkan atau berjalan di gurun pasir ada bekasnya telapak kaki telapak kaki jangan nampak ini namanya Azhar tapi yang nampak apa Akan pengaruh nikmat Allah nampak dengan sangat nyata dan jelas. Dari karunia Allah yang Allah berikan, Ala lisan abadi. Nampak dengan sangat jelas pada lisan seorang hamba ini, masya Allah. Sanaan wajib Coba kita renungi satu per satu. Yang pertama akan nampak pada lesan hamba ini dua kenyataan. Yang pertama sanaan akan muncul pujian dan sanjungan. Pujian sana. Masyaallah. Kalau kita menyingkap akan makna pujian kepada Allah ketika menyingkap makna tafsir alhamdulillah bahkan bagaimana Al alif wal lamul istighraq dan kemudian kita menyingkap tentang beragam keutamaan bersyukur dan memuji Allah utamaan memuji Allah cukup ini menjadi bukti bagaimana seorang yang bersyukur kepada Allah diawali dengan sanaan memuji Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi kecintaannya karena ini menjadi sesuatu yang juga paling Allah cintai menjadi kecintaan seorang hamba untuk memuji Allah dan pujian kepada Allah menjadi sesuatu yang paling Allah cintai Dan bahkan Allah Allah itu sangat mencintai pujian Tidak ada yang lebih mencintai pujian selain Allah Bahkan Allah mengajarkan kepada kita Untuk memuji kepada Allah Bahkan Allah memuji dirinya Bahkan memulai ayat dengan memuji dirinya. Ini sanaan. Tidak sah salat antum. salat kita kalau kita tidak memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Kalau kita membaca seperti ini. Semakin cinta kita kepada Allah. dan semakin menyedarkan bahwa kita ini dalam kondisi apapun memang harus memuji Allah Subhanahu wa taala apalagi dia mengetahui tentang sifat-sifat Allah maka kita katakan dia akan cinta untuk memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahirabbil alamin tentang keutamaan. Subhanallah. Bagaimana Alhamdulillah ini menjadi bagian pujian seorang hamba. Yang juga akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Kembali kita mengingat. Fadilah. Keutamaan. Kalimat zikir Alhamdulillah ini. Pada fiqhul adzikar. Yang dibawakan guru kita, ustad Abdullah Sharani, hafidzahullah taala, mengingat bagaimana demikian banyak, ternyata keutamaannya. Maka sampai pun kita dalam keadaan yang terberat dalam kehidupan kita, saat ditanya kepada kita, keivahaluk, bagaimana keadaanmu? Maka Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita Waduh Hari ini Penghasilan saya pas-pasan Waduh Hari ini Tidak sebiasanya Apa yang saya harapkan Tidak terwujudkan Bagaimana keadaanmu? Waduh terasa sakit sekali Penyakit saya ini semakin hari Pengaruh dari Penyakit ini semakin jelas Bukan itu yang diajarkan Nabi Dan bukan itu yang menjadi jawaban Para immatus salaf Tapi jawabannya Adalah Alhamdulillahi ala kulli hal Jadi menjadi pujian yang menentramkan hatinya Kenapa? Karena Allah itu ma'a terpuji Terpuji amanya? Terpuji sifat zatnya. Dan terpuji sifat fi'liyahnya. Zat Allah terpuji. Dan segala sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah tentukan terpuji. Karena Allah tidak pernah berdolem. Bagaimana kita tidak memuji Allah? Jangan kita. Sudah kita terhimpit. Tapi ternyata apa yang kita jawab atau yang menjadi jawaban kita. Bukan memiliki makna pujian kepada Allah. Tapi bahkan terjebak dalam keluh kesah. Terjebak dalam apa yang diungkapkan oleh para salaf. Mengadukan Allah kepada manusia. Karena mengeluh. Karena menentukan keadaan dia Allah. Yang menentukan keadaan dia siapa? Allah. Sehingga diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah, ala kulli hal. Berat keadaan dia. Mulai aktivitas bagi hari. Tidak salah ada kalian sebagian kita mungkin peras keringat, banting tulang siang malam. Terlebih hidup di Jakarta, di ibu kota. Ada yang sebagian mungkin tinggal memegang HP. Tapi masya Allah. Duduk di rumah, ikut taklim terus, tapi mengalir. Apa ada juga subhanallah, tapi kesemuanya bahkan menunjukkan bagaimana maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berjalan dengan keturunan Allah, dan Allah itu maha adil. Dan apa yang Allah tentukan itu adalah sebuah keadilan. Kemudian kita berkaca, "Para sahabat, tidak ada di antara mereka yang mengeluhkan." kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara bentuk pujian ucapan yang paling disukai Allah adalah ketika hamba ini selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ucapan alhamdulillah orang yang mengenali tauhid dengan alhamdulillah orang yang sangat mengetahui tentang makna tauhid. Tauhidul Asma wa, wa Sifat. Ini perlu kita ingat. Dan sana'an ini ya ikhwata. Ketika pujian ini diucapkan. Dari orang yang mentauhidkan Allah. Ada kalanya dengan pujian yang dia lakukan ini. Allah memberikan sesuatu yang ada kalanya. Hanya Allah, Allah berikan kepada orang yang melakukan amaran yang besar. Ada kalanya demikian. Antum ingat. Apa pahala puasa? Harus ha, bangun di waktu sebelum solat subuh. Mata masih sembah, masih mengantuk. Di, kita memaksa diri kita. Untuk bagaimana kita melakukan sunnah Nabi. Yaitu makan sahur. Kemudian kita berangkat. Untuk menunaikan sholat subuh. Kita menahan rasa daaga. Rasa lapar. Godaan dari yang lainnya. Sampai tenggelamnya bola matahari secara totalitas. Baru dikembalikan. Pada kondisi yang kita boleh untuk melakukan apa yang tadi ini haramkan. 30 hari atau 29 hari. Setelah itu baru dikatakan. Ghaffir Allahumma taqaddam amin Tapi ingatkah kita. Hadith yang disuhikan oleh Al-Imam Al-Bulani wa rahimahullah ta'ala. Ketika Nabi berkata, Man akala ta'aman. Barang siapa yang menikmati makanan. Semmakal. Kemudian dia berkata, Alhamdulillahilladzi at'amani hada min ghairi hawlin minni wala quwwah. Ghafirllahu ma taqaddama min dhanbi. Coba perhatikan. Kalau demikian para ulama mengingatkan menyingkap dalam makna hadis ini karena Allah itu sangat mencintai pujian dan orang yang sangat menyadari akan pentingnya memuji Allah. Karena Allah itu sana sampai ada kalanya memulai ayat dengan Allah memuji dirinya Subhanalladhi Maha Suci Allah baru Allah terangkan tentang apa yang Allah inginkan barangsiapa yang makan makanan menakal ta'aman selesai dia menikmati makanan Kemudian dia berdoa, Alhamdulillahilladzi attamani haza min غير حول مني ولا قوة. Apa kata Nabi? Rofirolahu niscaya akan diampuni dia, maka tidak memintembi apa yang telah berlalu daripada dosanya. Subhanallah. Kenyang kita, lepas daripada dahaga. Kok demikian? Kenapa demikian? Itulah rahasia bersyukur kepada Allah. Senang, makanya orang yang mengetahui tentang makna syukur, baik subhanallah, bahkan dari sisi yang kita katakan ini sebagai pemula, senang subhanallah, sangat dan trauma sangat membahagiakan senang hati kita. Makanya, yang Allah benci adalah orang yang berkeluh kesah, dan yang Allah ancam adalah orang yang berputus asa. Pertanda minim di dalam memahami tentang apakah nikmat dan bagaimana bersyukur kepada Allah. Makanya, orang yang... Selalu memuji Allah. Jujur. Dengan kekuatan tauhid dia memuji Allah. Orang yang sering memuji seperti ini. Akan mengikis. Sifat kesombongan darinya. Akan mengikis sikap kesombongan dan keangkuhan. Pada dirinya. Karena dia selalu mengingat yang sempurna adalah Allah, yang selalu terpuji adalah Allah, dan yang mahal terpuji adalah Allah, dan yang paling mencintai pujian adalah Allah. Bahwa kita memuji Allah Ini poin yang pertama. Sanaan. Berikutnya lisan orang yang bersyukur ini setelah dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan karena orang yang memuji Allah ini dengan jujur akan terkikis keangkuhan dan kesombongan maka akan muncul berikutnya wa Pengakuan totalitas bahwa memang segala sesuatu yang ada merupakan nikmat Allah. Dan dalam kondisi apapun, dia dalam keadaan bergelimang dengan nikmat Allah. Bagi mereka yang mengetahuinya dan menyadarinya. Kondisi apapun. Apalagi ketika dia bisa melihat. Hakikat puncak kenikmatan. Dan hakikat dari kelezatan yang nyata. Adalah agama. Maka bersyukur dia. kepada Allah itu menjadi sesuatu yang demikian. Sar. Iktirafan. Benar-benar. Dia akan menyatakan Hada min fudli Rabbi Inilah anugerah Yang datang dari Allah Yang Allah anugerahkan ke baraku Lain halnya Korun Jangankan sanaan Dan memang tidak memiliki dan tidak memuji Allah. Bagaimana mungkin juga akan muncul i'tirafan. Bahkan dengan angkuhnya. Dengan sembongnya, Dia menyatakan. seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidaklah itu diberikan. Kecuali karena pengetahuanku. Ilmuku. Kemalanku. Dalam mengolah bisnis. Sehingga menjadi orang yang paling kaya. Yang pundi atau kunci harta kekayaannya itu sudah sedemikian berat. Ketika diletakkan di kendaraan menyentuh apa? Hampir menyentuh tanah. nggak ada pengakuan. Muncul kesombongan. Orang yang tidak memuji Allah dan tidak menjadikan pujian keluar Allah sebagai kecintaan Selalu puji Allah. Yang seharusnya diberikan. Tapi itu ketika sirna. Keangkuhan. Kesombongan. Dan keserakahan. Itu praktis. Menjelaskan ini aku. Ini hasil daripada jeribaya payahku Masya Allah, itulah yang kita lihat. Dan ada kalanya terjebak kita dalam ucapan-ucapan yang seperti ini, praktis ada kalanya diakibatkan pujian kita kepada Allah itu berkurang. Pujian kita berkurang, berarti memang tauhid itu mulai kurang menyentuh hati kita. Pria Allah itu ar-Razzaq, pria Allah itu ar-Rahman, pria Allah itu Subhanallah sudah kurang menyentuh hatinya. Berkurang dia memuji Allah. Akhirnya kita terjebak dalam ucapan-ucapan yang di seakan-akan segala sesuatu karenanya. Allahu Musta'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah di semua keadaan dan memilih kata yang di sana mengandung bagaimana seorang hamba benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, coba segala sesuatu dari aktivitas diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk kita memuji Allah. Memuji Allah. Dan setiap apa yang diajarkan Nabi, sedemikin besar fadilahnya. Dan kita akan lihat dalam pemandangan warna kehidupan kita adakalanya keangkuhan itu muncul atau terjebak dalam kesombongan sehingga terjebak di dalam memilih kata yang salah yang seakan-akan apa yang terjadi adalah karenanya ini hasil jerih payahku Merupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mengungkapkan, mengucapkan kata-kata sadar atau tidak sadar yang ada kalanya. Menunjukkan dia layak tarif. Tidak mengakui Allah atau dia mengakui bahwa apa yang ada badannya adalah ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia seorang hamba ketika dalam keadaan yang paling fakir pun dalam keadaan yang paling sulit pun ketika dia banyak memuji Allah dia akan bisa melihat bahkan nyata darif bahwa di sana masih banyak dan sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan subhanallah pengakuan ini akan muncul pengakuan ini akan muncul pada orang yang selalu memuji Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi ketika dia dalam mendapatkan kemudahan, sebenarnya kita sebutkan, "Haza min robbi, daskur am akfur." Ini adalah anugerah dari Allah, apakah aku bersyukur atau aku kufur, ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, dalam keadaan apapun. Sesulit apapun, separah apapun keadaannya, karena diajari seorang Muslim untuk selalu memuji Allah dan dia pun selalu memuji Allah, maka dia memiliki ikhraf. Ternyata mempunyai nikmat Allah sekian banyak. Merasakan nikmatnya agama, merasakan kenikmatan dan kelezatan melakukan ibadah, kelezatan Qiyamul Lail, kelezatan melakukan beragam ibadah dan nikmat-nikmat dunia pun dia bisa menetranya. Ternyata masih sangat banyak dan sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kabarannya. Bahkan Allah ajarkan wa fi untuk kita bersyukur kepada Allah Allah katakan dan pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan berapa banyak oksigen setiap hari yang kita hirup dan kita masih bisa menikmatinya. Tidak bisa dibilang memang. Maka dari sini kita mengingat apa yang Allah ingatkan kepada kita. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la sekalipun kalian tidak akan mampu membilangnya, menghitungnya siapun kalian fakirkah kalian min afkarinnaskah kalian apakah kalian adalah orang yang paling fakir sedunia maka sungguh kamu tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian kepada kamu yang paling fakir ini dan itu disadari ya tarif tentunya perasaan seperti ini bagi yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala makanya ma'asyiral ikhwah orang yang selalu i'tiraf kepada Allah ini akan berupaya efeknya itu akan selalu berupaya untuk menjaga nikmat Allah yang Allah berikan Yang sekian banyak setiap hari kita dapatkan. Akan menjaga. Efeknya. Karena dia tarif. Dia akan tidak mubadzir. Dalam menikmati akan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan israf. Melampaui batas. Dalam penggunaan nikmat-nikmat Allah. Makanya, subhanallah, kalau kita lihat Nabi mengajarkan hal yang seperti ini, menakjubkan. Sekiranya kita tidak boleh israf dalam penggunaan air, walaupun kita berada di pinggir sungai. Gambaran yang seperti ini, subhanallah. Lalu bagaimana ketika mungkin musim kemarau itu demikian panjang, Tetap mengalir. Kita tidak boros dalam menggunakan. Ini nekmat Allah yang harus disyukuri. Lisannya mengakui. Ini pengaruh yang nyata ketika orang itu makanya Masya Allah kadangkala -kadang kita sedih. Dan ini pasti Allah akan tanya. tatkala kita berwudu. Masya Allah mungkin ada yang kadang galak satu ember pun tidak cukup dinyalakan sebesar mungkin. Dalam keadaan Nabi cukup mau berwudu. Dengan kalau bahasa kita yang paling-paling banyak itu sebenarnya satu gayung sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita ukur itu hanya cukup untuk berkumur bagi kita. Karena kita nyalakan, kemudian kita berkumur dan kita biarkan air mengalir. La tus'alunna yawma'idin anin na'im. Itu Allah. Mengalir dengan tanpa arti. Sekadang Nabi menyatakan, jangan kalian lakukan tatkala kalian berada di pinggir sungai yang mengalir air yang deras. Lebih dengan air yang kita gunakan. Kita beribadah, tapi kita bermaksiat. Kita berwudhu bersuci, tapi kita mengotori hati kita dengan israf. Masya Allah, ikhwah, Allah, wa iya'kum kira kira demikian yang bisa kita bahas penggalan dari makna syukur dari tiga sifat kita membahas sifat yang pertama dari dua poin tentunya sana tapi sedikit dari apa yang kami sampaikan semoga mengingatkan saya pribadi tentunya dan semoga ada manfaatnya untuk ikhwah semuanya waqwat dan semoga Allah subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang selalu bersyukur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya mohon maaf aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa naf'ani wa iyyakum bima min al-ayat wal ahadith subhanakallahumma hamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh